Tekanin pengaklian Mereka melek turut Tetap olehkan jara Berikan gawa ilmu Akan oleh ajaran Apa maning jagung Bari mangan bungkus Aku punya wis wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wis wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wis wisatawan, wisatawan, Aku mohon, no. barang-barang sesuai berbagai ibu wisatawan, wisatawan, wis wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wisatawan, wis, wis kabur, wis इकं दुवेस्कु cewek zaman sekarang cintanya buat mainan, baru kenal chattingan panggil sayang sayangan. Apa dulu? Cewek zaman sekarang cintanya buat Cetingan Panggil sayang, sayang Potongnya Kayak sehurukan <laughs> Tampangnya Mirip jagoan okay, Begitu Ngajak ketemuan Tampang Kayak sihat bagi bocah Lanang cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu. Kerjanya jualan tahu, gombalnya mersi, Daihatsu. Ada di sini itu. Ada bareng-bareng cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu. Hai, jualan tahu gombalnya Mercy. Hai, foto editan hai, biar bohong hai, mau, sana sini hai, hai, borju, tetap hai, laku